Terungkap, Sergio Ramos minta bantuan ke Ketua PSSI-nya Spanyol untuk jadi pemenang Ballon d'Or. Back PSG, Sergio Ramos pernah meminta bantuan kepada Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Robiales untuk menjadi pemenang trofi Ballon d'Or edisi 2020 lalu. Fakta tersebut terungkap dari sebuah rekaman audio obrolan Ramos dan Robiales yang baru-baru ini dibocorkan oleh media Spanyol El Confidencial. Rekaman itu mencakup percakapan Ramos dan Robiales pada periode Juli hingga Agustus 2020. Saat itu, Ramos masih berstatus sebagai palang pintu andalan sekaligus Kapten Real Madrid. Jelang perhelatan Ballon d'Or 2022 yang pada akhirnya dibatalkan karena pandemi, Ramos diketahui meminta dukungan kepada Robiales untuk menjadi peraih trofi pemain terbaik dunia. Anda tahu bahwa saya tidak pernah meminta apapun dari Anda, tetapi jika saya ingin melakukannya hari ini, itu karena saya pikir ini adalah tahun yang spesial untuk penampilan yang saya berikan. Ujar Ramos kepada Rubiales kala itu seperti dikutip Mundo Deportivo. Saya ingin Anda membantu saya dengan cara apapun yang Anda bisa dan menggunakan koneksi Anda di UFA yang terkait dengan Ballon New York. Ramos Saya akan berterima kasih kepada Anda sepanjang hidup saya, tidak hanya untuk saya tetapi juga karena saya pikir sepak bola Spanyol sangat layak mendapatkannya. Sementara itu, Rubiales sendiri diklaim tak bisa menjanjikan kemenangan untuk Ramos, namun Rubiales tetap siap membantu Ramos dalam kapasitas yang ia bisa. Selain itu, Rubiales juga mendoakan yang terbaik bagi Ramos di Liga Champions yang kala itu akan memasuki musim baru 2020-2021. Pada persaingan Ballon d'Or 2020 sendiri, peluang ramah sejatinya masih kalah besar dibanding bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Pada musim 2019-2020, Lewandowski menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa dan mengantar timnya meraih sederet trofi, termasuk Liga Champions. Liga Inggris, dengar kabar baik ini wahai MU, Real Madrid siap melepas Marco Asensio. Real Madrid dilaporkan siap melepas salah satu pemain yang diincar Manchester United, MU, gelandang serang Marco Asensio. Los Blancos tak akan menghalangi kepergian Asensio ke MU di musim panas 2022. Nama Asensio sejak beberapa pekan lalu mulai dikaitkan dengan MU. Kabarnya manajer Anyar Setan Merah, Everton Haag, sangat menyukai permainan pemuda Spanyol ini. Marco Asensio akan coba direkrut MU jika buruan utamanya, Anthony dari Ajax Amsterdam, gagal diboyong ke Old Trafford. Harga Anthony relatif lebih mahal dibanding Asensio. Di saat MU mempertimbangkan Asensio, Real Madrid dilaporkan Relevo sudah memutuskan menjual eks pemain Real Mallorca itu di bursa transfer musim panas 2022. Alasan Madrid ingin melego Asensio sekarang karena kontrak sang pemain akan habis tahun depan. Real Madrid tak mau Asensio pergi dengan gratis. Real Madrid kini membuka peluang melepas Asensio kepada klub yang bersedia membayar sekitar 40 hingga 50 juta euro. Uang tersebut akan dipakai Madrid untuk menambah anggaran merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Asensio juga dilaporkan siap mencoba petualangan baru bermain di luar Spanyol. Asensio membidik kemungkinan bermain di Inggris atau Italia musim depan. Mew sendiri belum akan mengajukan penawaran untuk Asensio dalam waktu dekat. Fokus mereka saat ini adalah merampungkan kepindahan gelandang Frankie de Jong dari Barcelona dan bag kiri North Rotterdam, Tyrell, Malaysia. Real Madrid tak jadikan Mohamed Salah prioritas di bursa transfer. Real Madrid berada di tengah ketidakpastian terkait masa depan Marco Asensio. Namun demikian, Los Blancos menolak opsi untuk membawa Mohamed Salah ke Santiago Bernabeu. Dari laporan outlet Spanyol Defensa Central, Mohamed Salah bukan subjek yang menarik bagi Madrid di jendela bursa transfer musim panas. Lagi pula, penyerang Mesir itu tampaknya akan bermain untuk Liverpool pada musim 2022-2023. Mohamed Salah telah memulai perjalanan transformasional sejak bergabung dengan Liverpool dari AS Roma pada Juli 2017. Pemain berusia 30 tahun itu telah berubah menjadi salah satu penyerang paling produktif di Eropa. Selama lima tahun terakhir, ia telah memainkan peran penting dalam mendapatkan trofi demi trofi untuk Liverpool, termasuk gelar Liga Inggris yang belum tentu bisa didapatkan klub lain. Salah memiliki rekor brilian untuk Liverpool, mencetak 156 gol dan 63 assist dalam 254 pertandingan. Tetapi situasi kontrak pemain depan Mesir itu membuat Liverpool dalam masalah. Betapa tidak, hingga saat ini Liverpool belum berhasil membujuk Salah membarui kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2023 mendatang. Sementara hubungan dengan Madrid berasal dari meningkatnya ketidakpastian seputar masa depan Asensio. Jikalau pemain Spanyol itu hengkang, artinya ada lubang di lini depan kontrak Asensio saat ini akan habis tahun depan seperti kesepakatan Salah dengan Liverpool. Ancelotti minta maaf, tapi balas belum ambil keputusan. Dani Sebalos mengaku Carlo Ancelotti meminta maaf kepadanya karena minimnya kesempatan main musim lalu, tapi ia tetap akan mempertimbangkan masa depannya. Dani Sebalos hanya bermain 18 kali untuk Real Madrid sepanjang musim 2021-2022 lalu. Ia bahkan cuma mencatatkan total waktu bertanding 338 menit alias rata-rata hanya bermain 18 menit sekali tampil. Minimnya kesempatan bermain itu membuat pelatih Madrid Carlo Ancelotti sampai meminta maaf. Tapi dengan kontrak masih tersisa setahun lagi, Sebalos membuka semua opsi. Dia masih akan berbicara dengan Ancelotti untuk mengetahui bagaimana rencana sang pelatih untuknya musim depan. Nasibnya akan lebih jelas setelah pramusim dimulai nanti. Pelatih bilang untuk memaafkannya karena saya tak mendapatkan manit bermain yang seharusnya saya dapatkan dan itu karena keputusannya, kata Sebalos di lansir markah. Ketika kami memulai pramusim, kita akan lihat nanti. Saya akan bicara ke pelatih untuk melihat apa yang dia inginkan dan dari sana kami akan memutuskan masa depan. Menyebut pemain yang sempat dipinjamkan ke Arsenal itu. Kabarnya, Real Betis tertarik untuk memulangkan Sebalos. Pemain 25 tahun itu menuntaskan akademinya di Betis dan memulai karir profesional di sana.